Uang ilegal ke luar negeri itu hampir mustahil. Presiden kedua di Indonesia dulunya, wah uangnya di mana-mana ada di. Kalau ini diterapkan di Indonesia mungkin orang-orang uh, dapat approval dari register hmm. untuk, oke okay, ini uang. Oke okay guys, kembali lagi bersama saya di uh, bagian yang kedua, jadi uh, di bagian pertama kalian sudah tahu um, banyak sekali hal yang uh, dapat kita pelajari dari uh, uh, share Mas Uli tentang bagaimana pemerintahan uh, di Jerman memberantas atau memitigasi, mengurangi korupsi dan uh, tentunya masih banyak yang perlu uh, saya ingin ketahui dari Mas Uli, uh, misalkan di internasional uh, korupsi yang di uangnya, yang di uh, transfer keluar negeri atau money laundry. Tapi sebelumnya mungkin uh, apa namanya uh, saya ingin tanya ke Mas Uli, bagaimana sih kalau political party itu di Jerman mendapatkan uh, sumbangan dari masyarakat atau dari uh, perusahaan gitu mm -hmm. apakah ada peraturan-peraturan khusus um, yang harus dipatuhi oleh kedua pihak dari penerima maupun pemberi gitu ya mm -hmm. uh, bisa di share dengan uh, saya dan teman-teman yang di Indonesia mm -hmm. karena generasi muda di Indonesia tentunya pingin atau ingin bener-bener merubah uh, paradigma atau juga uh, sistem yang ada di Indonesia untuk kemajuan negara itu sendiri ya jadi uh, tolong mas uli bisa di share ya kalau di Jerman ada um, seperti ya sistem yang yang sangat uh, strict dengan donasi dengan mm -hmm. uang dari dari masyarakat dari dari um, perusahaan mm -hmm. Se seandainya saya partai dan saya dapat donasi Uang itu harus di, di register, ada register Ah, harus di, didaftarin daftarin ya? Didaftarin ya, dan Setiap um, jumlah lebih daripada se, um, Seribu uh, Atau thousand? Ten thousand, ya yes. yes, seri, uh, seri, se, Seribu yep. dollar? Yes Atau 10 ribu? sepuluh ribu 10 ribu? Ya yeah. ribu dollar? itu batasan? Yes Batasan, batasan ya Satu batasan. orang tidak boleh lebih daripada Seribu 10 ribu. 10 ribu, ya. uh, di Jerman, berarti sangat ini ya, uh, regulated ya. Tapi saya tidak tahu, uh, saya bukan politisi. Teman-teman, jadi yang uh, lihat video ini bisa komen di, uh, di kolom komentar um, seberapa uh, besar atau adakah batasan-batasan uh, dari uh, penyumbang untuk political party, karena kita tahu, Mas Suri, di Indonesia, kalau orang mau menjadi uh, pejabat pemerintahan. Mm -hmm atau DPRD seperti itu camat oh no camat bukan uh, bupati gubernur mereka butuh marketing kampanyenya yeah, yeah. and they need a lot of uh, sources yeah, yeah. Yeah. dan dari mana yeah. mereka dapat uangnya kalau tidak dari sumbangan dan juga political yeah. party itu kalau di Jerman juga ada satu um, satu hukuman yang ya, seperti protect the mm -hmm. political parties setiap uh, election Hmm. Lexi, kalau um, saya dapat para vote, saya dapat uang dari um, dari capital um, dari ya budget dari pemerintah budget. Jadi setiap political party tidak butuh uang dari dari sumber lain. Hmm. So kalau saya dapat banyak vote, saya dapat banyak uang dari um, budget pemerintah. Ah, jadi pemerintahan Jerman itu memberikan Uh, seperti kayak um, apa namanya anggaran mm -hmm. kepada politik uh, partai politik ya ah oke okay. ini ya. so, juga ada seperti itu ya. ya dan uang itu cukup untuk run campaign untuk ah. ikan yeah. jadi mereka bisa tidak perlu ya, tidak perlu karena memang saya mengerti kalau saya punya banyak okay. investment untuk um, election year yeah. saya pasti juga lebih uh, lebih gampang terima uang korupsi ah oke okay. Nah, yang dimaksud Mas Uli uh, kalau dia menjadi uh, ingin menjadi seorang pejabat ya yeah. promosi dan kalau misalkan promosinya tentunya mengeluarkan uang banyak in, itu kan investment jadi ada capital gainnya nanti setelah menjadi uh, menjadi pejabat ya kalau diilleg kalau dipilih gitu yeah. tapi di Jerman tidak mungkin uh, ini terjadi karena um, campaign marketing campaign political campaign is um, funded by yeah. the, the government. It's funded. It's, uh, setiap partai yang punya beberapa persen uh, voters, mm -hmm. dapat kapital dari dari pemerintah, dari budget um, pemerintah. Jadi anggaran itu cukup, tidak perlu lagi butuh uang dari masyarakat. Yeah. Ya, betul. Ya, yeah. ini menarik sekali. Terima kasih Mas Yuli. Yeah. <tap>, terus uh, kembali lagi Mas Yuli. Um, tadi kan. Empower ada uh, peran masyarakat itu penting sekali. Mm -hmm. Nah di Indonesia teman-teman uh, mungkin juga ingin melaporkan seseorang tapi takut ada intimidasi dari pejabat ininya. Kalau di kalau di Jerman sendiri bagaimana mas untuk pelapor apakah itu anonimus orangnya atau uh, declare benar-benar ini ya si A melaporkan uh, si B yang mm -hmm. uh, dicurigai melakukan korupsi gitu. Ya yeah, kalau kalau kita di sini sudah tahu korupsi itu sangat-sangat buruk. Jadi saya punya hint korupsi, mm -hmm. polisi langsung ya yeah, they investigate, ya yeah, they take it seriously because oh. they know it's a bad thing. Itu sudah sangat di dalam otak orang Jerman. Mm -hmm. Jadi mereka kalau saya punya hint, mm -hmm. saya langsung kasih tahu karena it's inefficient for the whole society. What? So it's something. Dengerin, guys. It's something very important. So, police, politics, every everything in our in our system is yeah. against this corruption mm -hmm. behavior. So we take it Sorry. No, bagus, <laughs> bagus. <laughs> ya. Yeah. Otoritas uh, di Jerman itu benar-benar uh, uh, mengambil atau membuat tindakan yang benar-benar serius untuk uh, menstop. Uh, menghentikan tindakan-tindakan uh, uh, yang mengacu kepada korupsi itu sendiri. Nah ini yang benar sekali. Teman-teman uh, ingin tahu banget tentang money laundry misalkan gitu kan yeah. di internasional di Indonesia teman-teman tahu semua bahwa sebelumnya misalkan uh, presiden kedua di Indonesia dulunya wah uangnya di mana-mana ada di Swiss ada di Prancis ya jadi uh, international loopholes. Uh, bagaimana pemerintah uh, Jerman itu uh, menutup lubang-lubang hmm. uh, uh, pintu uh, internasional okay. untuk uh, international market? Yeah. Jadi, yeah. <laughs> kalau mau bawa uang dari Jerman ke negara lain, itu sangat susah karena semua transaction uh -huh. memang di -track. So, uh, dari Jadi, kalau, kalau ada yang mau kirim, Uang cash mm -hmm. ke negara lain, yeah. dia harus bawa di dalam koper. Kalau saya tidak bisa ke bank dengan 1 juta dolar, mm -hmm. saya tidak bisa langsung transaksi, because the bank harus bertanggung jawab. Uang itu dari sumber legal. Okay. So, saya tidak bisa dapat uang banyak, dan saya ke bank. dan Bilang, "Oh, ini uang saya, saya dapat di mana-mana." Mereka bilang, "Saya harus tahu sumber yang mana." Kamu dapat uang dari mana? Itu uang hmm. legal atau ilegal? Jadi, saya percaya mau bawa uang ilegal ke luar negeri itu hampir mustahil. Pasti ada, pasti hmm. ada tapi sangat susah dan hukuman juga sangat keras kalau saya dapat, kalau polisi dapat seseorang yang yang mau money laundering, itu hukuman keras oh, Wow, ya. sangat serius sekali Talking about money laundering, very interesting ya? ya <laughs> di Swiss, ada banyak kasus yang um, dari pemerintah uh, apa, uh, dari Middle East misalkan gitu juga um, ada dan, dan ada International Corruption Watch ya. ya jadi ini juga apa namanya lembaga yang bagus untuk menghentikan laju korupsi uh, dari uh, sebuah negara dari negara satu ke negara lain terus Mas Uli kalau um, apa namanya uh, orang ingin menyumbang uang kepada seseorang misalkan untuk International Loophole ya ada mesti ada celah-celah untuk melakukan korupsi baik yang lokal maupun internasional ini yang internasional, bagaimana kalau misalkan oh saya tinggal di di, di, di Swiss uh -huh. saya mau kirim uang ke Indonesia untuk sebuah political party atau bagaimana itu kan bisa jadi, katakan oh ini untuk investment ini gitu uh -huh. nah, kan salah, salah satunya international loophole untuk money laundry itu yeah. untuk didiamat sendiri bagaimana mas? itu sama, saya bisa um kirim uang, donasi mm -hmm. ke partai Jerman tapi saya harus declare saya harus um, dapat approval dari register mm -hmm. untuk oke okay, ini uang donasi dari saya ke partai XY mm -hmm. dan saya tidak boleh lebih daripada um, 10 Rp. ribu euro dan saya juga harus per orang, per orang per orang or society perusahaan, oh, oh, okay. yeah. yeah. so it's a small amount to to what you Dan uh -huh. juga saya harus um, yang uang itu saya harus um, kasih serius. Or I have to I uh, have to prove that it's my money. Okay. It's legal money. Yeah. So, sa, yeah. saya bisa saya bisa tunai, tapi memang harus transparan, harus di approve. Dan um, ya, itu provide that, and I think juga di antara dua negara juga ada batasan berapa um, juta, juta ya. bisa dikirim. Saya kurang tahu kalau di Indonesia mungkin 50 juta ya. Lihat, Atau saya tidak tahu. Uh, mungkin teman-teman yang tahu tentang batasan-batasan sumbangan yang uh, diperbolehkan uh, untuk ditransfer uh, ke political party. Uh, supaya transparan bisa komen di video ini ya thank you ya yeah, dan uh, one one thing yeah. uh, kalau bank-bank di Jerman juga sangat um, strict dengan uang dari luar negeri oh, karena mereka okay. yang harus proof uh -huh. kalau sesuatu terjadi uh -huh. saya uh, bukan saya yang masuk di penjara tapi yang di bank karena bank itu menerima yeah. harus bertanggung jawab semua uang yang ada di bank mm -hmm. dari superlegal. Okay, ya. Yeah. So the the responsibility is not with the person who sent the money, but with the bank. The so bank is that's yeah. also a very good um, protection. Kalau yang ini di Indonesia juga sudah ada, uh, Masuli. Mm -hmm. uh, jadi ada uh, batasan transaksi di perbankan. Tiap uh, apa namanya? Tiap customer itu punya beda-beda uh, apa namanya regulasi. Jadi ada yang misalkan gold, kalau tidak salah, transaksi untuk perusahaan itu per harinya yang saya tahu ya, itu 50 juta perharinya. itu Kalau lebih dari itu, itu di, tidak boleh kayaknya. Tapi nggak tahu lagi apakah peraturan ini uh, berubah atau uh, tidak. Teman-teman juga bisa komen di uh, channel ini ya. Benar sekali Mas Uli, terima kasih banyak. By the way, batiknya bagus. Thank you. Dari mana? Um, ini dari Papua. Saat. Saya dapat itu waktu saya tinggal di Indonesia. Oh! Uh, teman dari Biak dan saya suka. Tapi ya, di, di sini tidak banyak kesempatan untuk pakai batik karena... Harus <laughs> ada 17 Agustus di bank ya? Ada ya. <laughs> ya. Ya, yeah, next time kita bisa pergi ke bank. tapi tahun ini kayaknya tidak mungkin karena masih yeah. uh, ada COVID-19 ya. Unfortunately. Jadi, yeah. terima kasih. Okay. Mas, terima kasih banyak sudah uh, berbagi uh, informasi dengan kami, dengan mm -hmm. saya, dan teman-teman di uh, channel saya. <laughs> dengan semangat ya, saya harap uh, bisa bantu orang, bisa um, jadi juga, ya, yeah. for me also very important kalau ada pertanyaan atau uh, apapun uh, tentang bagaimana mitigasi korupsi atau um, topik yang lain teman-teman bisa uh, komen uh, di kolom komentar tentunya dan terima kasih sudah melihat video kami berdua uh, tentang bagaimana mitigasi korupsi dan kami uh, saya bertanya untuk belajar dari uh, uh, negara Jerman tentunya karena Jerman mengalami hal yang yang dialami oleh Indonesia sebelumnya dan uh, Jerman sudah menjadi negara yang lebih terbuka, transparan, kontrol uh, uh nya sangat jelas, terus um, apa namanya peran masyarakat empower yeah. citizen juga sudah yeah. sangat jelas dan polisi juga sangat uh, apa namanya memegang teguh uh, apa tugas-tugasnya, PNS, PNS juga sudah. Uh, takut sendiri kalau korupsi akan kehilangan apa namanya uh, pekerjaannya, tidak uh, ada dana pensiun. Wah, kalau ini diterapkan di Indonesia, mungkin orang-orang uh, PNS akan takut ya, teman-teman. Ya, ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton uh, video ini, bagian kedua ya. Dan hmm, sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, uh, klik bell icon juga supaya kalian tidak. Uh, terlewati uh, Ketika ada video yang terbaru